Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dulurku. Oke, dulurku, kita lanjut. Untuk berjualannya kita lanjutkan. Setelah istirahat siang, ini kita lanjut kembali. Ah, kita masukin lagi. Uh persiapan untuk berangkat kembali ah Rong sebalik bu. tapi bu. kita ini Iya sedap ya rong ya bu, aku. bu Pak ngene Aku iki nyenah-nyenah Panganak 4.000. Bu? ya uh -uh. siro lupat mau pas eh, masakku nih kira saya eh, bu kira kira empat, empat. ya bu si -ger -ger nah, apa anak ah, kopi anak lah iki ora oke, terima kasih. Terima <laughs> kasih. Na, setengah. Oh, yes, godeng -godeng ini telus setengah nah, ini sepoknya setengah ini setengah setengah itu, ya, itu harus kopi 8 isuk loh apa larang ne? murah setengah murah setengah loh murah loh kira Tahu putih sawi teh. Tiga setengah bila gede anak 3000. kurang kok. Sesuai, terima kasih. Tak film. Setengah luru. taman Miles, barang-barang saya oke. Apalanes, nggak tahu, lampuran kurang, apa? hmm nampak malah nih lah pak ya oh masak uh uh uh uh. so ya Bisa ya e, bibisaknya kalau timbangannya itu tidak lah ya eh en eh kali eh eh eh eh kacang putih ya. Gue ya. Ya. Yes. yes. Anyar Wiwi. kurang. Elek ya, yes. apa-apa, yes. yes. yes. yes. <laughs> <laughs> <No. Yes. laughs> Terima kasih alasan ah, Dung Bulus, oke. Nah, untuk nya kalian duitnya? Coba bahas ini, ini, ini. Sampai, sembarang sak Res, Kuih, seribu. S saya Kita mau kepegang tidak apa kan? Nyawa? Pas orangnya Oke. dua ribu terima kasih. Temu guruku Waktu zaman SMK Lur, Jadi beliau itu dulu pernah mengajar Waktu Masih di SMK Panggung Rejo nah, Jadi nama beliau itu Bu Kanti Nah, nah ini rumahnya Coba tak tunggunya Beliau mau belanja apa ya Kira-kira Bu Guru Ayo ayo belanja Tahu apa apa? Kira-kira 3000 dapat dia. Dapat dua, Jare. Sembiarang Bu. Sak entene Putih napa ijo sembiarang. Dek, matur suwun, Bu. Ah. Alhamdulillah. <coughs> Oke, okay, kita lanjut lagi, Dul. Nang, calon ana susu, -susu eh ora usah di jujule. Jatuh kok ah. Kayanya, nek kayaknya Kayane terong senengane -seneng, terong ungu. Enggak kan terong ungu enak buat. Ningat kuat. Nenek tuwek anar ku ya. Apa da? Pokok. Pokok kuwi gur. Oh, oh, oh, ya ngoteran nah, nah, ke, pesenane toko. Wes payu eh, oh, oh. Jet. <laughs> nah, nah. nah, nah, nah, nah. hmm. kan eh, murah murah sini <laughs> <laughs> iwak <San> iwakan <-iwaan>. ya gue Dua malah wato wato mantar lombok aku kayak jansi uang kayak gimana Lambok kuning kene ora patek payu. Pana, ini apa? Apa? Apa? Apa? Belum bisa, apa Apa ngerti lombok lemah garit ya sing cilik. Wuh, Yo pas orang Duit nah, ya kan ya. Mencat <get> sing semen sing Kira pilih jawa malah murah. Mang Telor pas, Oke yang gede-gede, like sing batangnya cili Mantap ini gue batangnya bu payu aku piye not tak kau banget biasanya tapi kan sama anaknya yo tahu tuh halo Belagu biasa kurang ya apa-apa. Apa siring Rauhiko sapi ya Ketokan tak paling Isin tak dong Is tak gulik Sak jodhue. Apa dah? gedok telo Gedok telur Anaknya e, ayam lagi belum ora anak ya. Oh. Sik kesetokna ya. Oh, pentol ulang tahun pentol. Iki akhire payu Ulang tahun Aku Aku malah tidak bayar. Ah. tak tambah permen. Iki lah, tak tambah iki ya. pas Oh yo wes. ini apa papa setengah Terima kasih. Sayur, sayur, sayur, sayur, sayur. Sayur, sayur, sayur, sayur. Sayur, sayur, sayur, sayur. Sayure, sayure, sayure. Sayur, sayur, yuk. Batiu, batiu. Baik, baik. oke dulu kita lanjut kembali jamur 5000 saja Kue jenang garut ya jenang garut, kalau yang 3000 ini cili ada nih Rp4.000 Rp5.000 atau gimana? murah itu? murah 4.000 aku kalau apa-apa, tak tidak tidak ada yang terakhirnya aku tidak apa-apa, aku tidak terakhirannya. namanya Mas, dalam. Ya, Oleh, Boleh, apa? <laughs> apa saya di no, kare, <laughs> kano, milih sing <tuk> di. Oh, oh, ini, anak santernya. Anak santernya, no. anak, ini garute ya. Hmm. senang biasa sumsum. ini -sum. <tuk> dengarannya kalau kene biasa ya kurang kurang beli-beli ini murahnya kisahnya cendel lho kicak kicak camur cendel anggih itu Jamur, tempe, biasa yang ada di depan? kora atau dikentaki dikentaki sayur ya yang itu? iya gelem ya? ya, oke, tapi di oke oke, iya, ya sip mantap apa? ya poh po. oh, apa ya bung, ya enak. Bung, kora, bung, kora. Kira, kare, kare, kare. emang lima hmm. nye, terus ini enam setengah, sekolah setengah lanjut kembali dua 2000 mbak kurang. 2000 oh, oh. ya, ya. Oh, oh, mbak, oh. <laughs> mbak era, enak ya nggak enak nggak enak kurang enak, nggak lokasi Desa Lemah Garit Lur kacang ini mbak oh, itu 2,5 setengah empat setengah. karena mana? sudah sudah <laughs> Oke okay. eh. <coughs> ah, enggak eh. terima kasih Cari deng om tak besek oh, oh, tapi salam tepung terigu, isi apa ya? tak tak, tak lah, enak lah. Ya, murah, tak harga murah he, bersahabat. Harganya. Oh, ah harga iya sedang loro pirata atau tidak ya saya Ya ngatuh iya jodoh iya itu mau kok kalau keliru lorok iya iya iya mau karena saya mau ngatuh iya iya Ho oh, ah sing satu sampeyan sing satu Mas Wes kono dirona si Jalan-jalan <laughs> <laughs> jalan-jalan ini orang dibayar. Eh. Piye tapi ya piye? Oh, itu tokne nggo arep buku. Tenang Oke. Sembarang lah sak enake. 5000. Ya siki terakhir 5000 ora apa-apa iki derek telur Ayo ora orang sampean wis entok loro. Iki warna apa ya? Iki putih ireng coklat. Putih abang coklat. Abang putih abang coklat. alah, saya sudah aku saya rolas saya ya? bu rolas karena 14 karena ada ada? ada ya? Oh, ya, gitu. ini semana no, kita ya, salau, ya <laughs> Oh, oh nih galau, Hah, barang-barang saya oke, jangan ya, oh, iya? <laughs> sembarang <laughs> apa <apapun>. Sumber Erlangga <laughs> berarti seaman ya, gimana? Tambah banget. Biasanya ya. Oh, biasa, Rp10.000 pertama. Nah, <laughs> ya, nah, terus nah. Milih ya jajan sendok. Iki S ya lah ya ribu itu warna apa sih ribu? Milih ya S ribu Nah <tuk> ya ribu kok tidak lainnya sih sani. <tuk> so, tak sekalian <tuk> ah ya. Oh ya, lusnogono rapopo. Sobra tak ribu an sob.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 4.000 Oke okay, dulurku Sekian dulu Kegiatan penjualan kita hari ini ah Dan ini Aku mau persiapan pulang ya Ini sudah nyampe di rumah ibu lagi Nanti persiapan pulang Ke rumah saya di Desa Mbacem ah. Jadi ini saya masuk masukkan semua dagangannya yang masih sisa-sisa ini, ya masih lumayan banyak sih sisanya. Ya karena kita itu kan nggak tahu namanya jualan di jalan itu ya seperti ini, kadang sepi, kadang ramai. Nah, mungkin ini tadi ya karena cara apa ya, re-release Xiaomi, kayaknya sih tadi itu kalau nggak salah ya. Nah, itu kan kemarin tuh sudah ada yang selametan apa? selamatan recep apa itu namanya jadi ya mungkin punya banyak masih punya banyak simpanan untuk makanan gitu kan dari hasil kemarin waktu ada acara seperti apa ya genduren gitu loh <tuh -tuh. <tuh. ya ini cabai masih banyak juga ini ah, ah, ah, ah, ah. ya kita lanjutkan besok lagi aja jualannya walaupun hari ini mungkin belum ada keuntungan ya anggap saja kita tunggu penjualan besok aja nanti tinggal nambahin apa sih yang belum ada apa sih yang kurang gitu aja sih besoknya ah, jalani aja dulu <tuh> ah banyak sekali kan sisanya masih ah, ya ini tak masukkan ini gunanya ya nanti waktu perjalanan pulang itu biar bisa melaju karena kalau nggak dimasukin itu kalau dibuat laju itu kan kadang dagangan itu terjatuh-jatuh apa rontok lah bahasanya tuh seperti itu jadi ya harus saya masukin semua kalau sudah tidak jualan lagi gitu harus harus di ringkesi lah dibereskan jadi ya biar aman dagangannya itu nanti kalau kita mau melaju gitu kan soalnya kalau pulang itu kan kita ya berhubung udah capek ya, mungkin lapar setengah ngantuk juga jadi ya kita ya agak laju juga jalannya seperti itu oke kata-kata hari ini apa ya tetap syukuri apa yang kita dapatkan hari ini dan yakinlah besok akan diganti Jadinya bertambah banyak amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.